Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, dalam video kali ini ada unit yang baru datang ini Dalam motor ya Kanter 125 PS Kita review sedikit dulu Nanti kita lakukan proses pembersihan bagian mesin Sasis dan baknya itu bagian gentong mesin yang bunyi next dilihat oleh mekanik kita ya oleh kakanda kita atau bapak kita HD 125 PS tahun 2012 bagi yang berminat so silakan saja dikonTAK perusahaan ke nomor 08137465554 ya. Ada dua unit tahun 2012. Nanti ini kita lakukan poles dulu dalam proses pengecatan bagian bak, pembersihan bagian sasis. Atau yang terima seperti ini juga boleh atau terima ready juga boleh. Ini satu unit ada 125 PS dan ujung sebelah sana juga ada 125 PS ya. Next kita lakukan pengecekan unik bagian interior dalamnya masih bersih dan aman kulit bagian lantai dashboard next nanti kita lakukan proses pembersihan dulu bagian berminat silahkan saja untuk di kontak person ke nomor saya Nih barang yang baru tiba bagusnya seenggak segala motornya satu unit dua unit. Oke, okay. terima kasih. Nanti kita akan lakukan proses pembersihan nantinya. Bagian kabin masih orisinal, kepala bagian pintu ya nanti kita akan lakukan proses pembersihan nanti dulu bagi yang berminat silahkan saja datang di sini ya oke ini barang baru masuk ada 120 mps terima kasih see you next time